Mana baik si eh? belum. Belum-belum. Oke, belum. Belum, belum. Eh, saat... belum. Ini siapa namanya ni? Fatia. Ini siapa nama ini? Fatia. Ya, ini siapa namanya? Ini siapa boleh? Ah, ini. Oke. 1 2 3. Oke, boleh. Boleh pegang, ya, gigi. Ayo, hati, hati gigi. Bang. Ayo gigi Sedangkan cepat sikit gigi. <laughs> cepat, cepat. Ya, ya. Tangan oh, patah ya. sudah, sudah Matah, gigi, Gigi, gak ikut lembat. ke gigi. iya tak Sakit nama je. Ada ada masalah ke? Sakit nama je. Ni lah parah pong. Ya. Apalah? Ya. nak patah darah. <laughs> <laughs> ya Allah kena kumpul batainya. Oh dah. Karena ini dah. apa Mati, ada udah, udah. patah akhirnya tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang, tapi yeah. semuanya dikasih hadiah. Dikasih hadiah, hadiah apa? Kasih hadiah apa oh, nih? Ah. Emang gigi deh emang mudah ini. Ya, yeah, kami tidak ada yang ini. Tidak ada. Nah, dapat hadiah ya? Menang semua. Ini dia kasihkan. Ha, ha yang besar dapat besar yang <laughs> kecil. Abang dapat banyak, satu. Banyak. Ha kakak-kakak Kak Jiji. Kak Jiji balik. Naha kamu semua tak dengar sini. Bebeza. menang semua. Mana? Jiji yang apa? Oh, yang angkut. Yang tak apa, yang angkut. Jangan di ayam. <laughs> Bebeza. Apa? udah bangun sudah. gini Ini masih anu nih. Anu. Ini kenangan muja, gigi gimana? Oke. Okay. Bilang apa lo nih. Bilang apa lo nih. Apa Oke, okay, dadah. Dadah lo, dadah lo, dadah. ya. Anin, Dadah Anin. Dadah, dadah. Apalah. Anin masih sikat gigi ya. Dadah. dadah. Cách <laughs>